Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu mau Buddhaya, Salam Kebajikan Saya Victor Osman Selaku Founder dan CEO PT Dream Action Technology Internasional Mau mengucapkan Selamat datang Welcome to Dream Talent Virtual Talent Fair Di penghujung tahun 2020, tahun yang challenging juga amazing dan bisa kita ambil hikmah pembelajaran positifnya bersama-sama. Salah satu hal positifnya adalah dengan lahirnya virtual talent fair pertama di Indonesia, hasil kolaborasi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bersama PT Dream Action Teknologi Internasional, dan dipercaya sebagai pihak penyelenggara di bulan Agustus 2020 lalu, bertepatan dengan bulan hari jadi Dream Action ketiga. Diawali dengan menyadari dampak pandemi COVID-19 terhadap Semakin menurunnya, ketersediaan kesempatan lapangan pekerjaan sampai berakibat penurunan laju perekonomian nasional dan global, Virtual Talent Fair hasil kolaborasi Kemenaker RI dengan Dream Action hadir dengan memiliki tujuan umum untuk mempercepat proses percepatan penyerapan tenaga kerja secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi, informasi yang praktis dan tepat guna. Yang juga tentunya untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Berbeda dengan job portal atau job fair online pada umumnya, Dream Talent Virtual Talent Fair hadir dengan dukungan sistem rekrutmen prediktif berbasis data yang terdapat pada sistem Dream Talent yang didukung oleh penelitian ilmiah berbasis data yang terus dikembangkan oleh tim Research and Development pada Dream Action Teknologi Internasional. Sehingga setiap perusahaan dengan apapun Job Portal dan HRIS yang saat ini digunakan oleh tim HR atau HC internalnya dapat meningkatkan level proses Human Resources atau Human Capital nih. Tidak hanya semakin efektif efisien, namun juga menjadi lebih maju dan prediktif. Khususnya di bagian akselerasi proses rekrutmen dan assessmentnya, baik untuk new team dan existing team untuk kebutuhan talent coaching, talent mapping, dan talent forecasting yang didukung teknologi yang tersedia pada dream talent sehingga baik mencari kerja dan perusahaan dapat saling menemukan fit baik job fit dan culture fit yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing didukung dengan teknologi assessment psychometric terkini yang sangat cocok digunakan di kondisi pandemi saat ini di mana kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan dengan baik untuk juga mengulangi risiko, di samping meningkatkan processing level yang lebih efektif efisien bahwasanya semua proses dilakukan secara online. Proses yang awalnya terkesan berisiko, rumit, sulit, ribet, dan lama menjadi aman, simple, mudah, nyaman, dan cepat. Didukung dengan artificial intelligence untuk mempercepat proses decision support system yang memiliki dampak utama, Perusahaan lebih mudah mengambil keputusan dengan mengurangi cost secara masif dan mencari kerja lebih cepat mendapatkan pekerjaan yang cocok sesuai, fit. Berikut saya sampaikan tujuan utama diadakannya Dream Talent Virtual Talent Fair dalam tiga key points, empower, engage, employ. Empower, Dream Talent Virtual Talent Fair menyediakan webinar dengan topik pembahasan dan expert speaker terkini yang dapat diakses dengan mudah oleh banyak orang. Engage. Dream Talent Virtual Talent Fair menyediakan platform gratis untuk semua dapat langsung berinteraksi dan mengambil action dengan melakukan assessment langsung ke diri sendiri. Dan setelah menyelesaikan quiz, yang fun dan asik akan mendapatkan gratis basic report untuk bisa lebih mengenal diri dan meningkatkan diri dan tentunya melamar kerja. Dan tentunya yang paling penting, employ. Untuk perusahaan, lebih simple, mudah, nyaman, dan cepat dalam melakukan proses rekrutmen dan assessment untuk kamu pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, tidak perlu lagi antri-antri, jover panas-panas, hujan-hujan, keluar banyak biaya, cetak foto dalam berbagai ukuran 3x4, 4x6, 4R print berlembar-lembar CV yang akhirnya jadi bungkus gorengan wah berharap-harap cemas, apakah akan dipanggil tes dan interview namun cukup akses dream talent dan klik satu, selesaikan kuis dan profil kamu. Dua, kamu langsung bisa lamar ke banyak perusahaan dengan tentunya bisa mendapatkan informasi kecocokan dirimu dengan perusahaan. Dan tiga, kamu bisa lihat status lamaranmu sudah diproses di tahap apa. Empat, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Lima, wow. For your information, perkuisannya hanya butuh 5 menit dan total 80 menit di posisi yang anda paling nyaman, selama anda memiliki gadget dan koneksi internet. Oke, okay, saya ucapkan selamat dan terima kasih untuk semua pihak pendukung sebagai partner kami yang mendukung terlaksananya Dream Talent Virtual Talent Fair. Tentunya kami juga membuka tangan selebar-lebarnya untuk setiap pihak yang mau bekerja sama dengan kami di kemudian hari, untuk terus memberikan dampak positif untuk Indonesia pada umumnya, dan mencari kerja pada khususnya. Karena, Atas setiap sama inilah, semakin banyak orang mendapatkan dampak positifnya. Sejalan dengan core values perusahaan kami, yang kami sebut CITA, Compassion, Impact, Trust, Amazing. Mari bekerja bersama-sama untuk mempercepat proses percepatan penyerapan tenaga kerja secara efektif dan efisien. Dengan manfaatkan teknologi informasi praktis dan tepat guna. Dalam kesempatan ini juga, saya pribadi mau mengucapkan agar Ibu Menteri Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, lekas pulih dan dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan semangat tentunya. Dimana beberapa hari lalu Ibu Menteri Ida terdiagnosis positif COVID-19, sesuai yang juga beliau sampaikan di sosial pribadi beliau. Sekali lagi, semoga Ibu Menteri lekas pulih. Dan untuk semua, Tetap jaga kesehatan dan imunitas tubuh. Akhir kata, saya Victor Osman mengucapkan Welcome to Dream Talent, Virtual Talent Fair.